kita kecil memang tapi kita adalah makhluk yang di bawah Tuhan yang maha segalanya maka kita menjadi tenang karenanya ya. dan kalau kita bisa mengakses membersihkan jiwa kita ya? Barang siapa yang bisa mensucikan jiwanya dari kotoran kotoran yang negatif kembali ke fitrah suci jiwanya maka kita akan terakses ke dalam Cahaya Allah, cahaya yang maha besar. Terakses kepada kebesaran Allah, terakses kepada pertolongan Allah, terakses kepada keajaiban-keajaiban yang tidak terhingga. Ya. Dengan kita apa? Kita masuk ke zona ya, tadi SSIP tadi. Karena SSIP itu membutuhkan kedalaman dari jiwa. Dan jiwa itu, ruh itu, itu terakses kepada Tuhannya bukan fisik yang sampai ke Allah ketika kita berkurban bukanlah daging darah yang sampai ke Allah yang sampai adalah takwanya dan takwa itu perkara jiwa perkara hati oke okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya sahabat kebaikan dimanapun anda berada berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azam Suprianto dalam bincang santai mengenai EFT, Emotional Freedom Technique pada siang hari ini kita akan berbagi mengenai sebuah tema yang menjadi salah satu dasar-dasar EFT yaitu sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah dengan SSIP ini atau singkatan dari Sabar, Syukur, Ikhlas, dan Basrah ini Insya Allah akan menjadikan praktek IFT menjadi lebih, powerful, ya, menjadi lebih powerful Pada video kali ini kita akan coba mengulik ulik Membedah akar dari uh, Sabar, Syukur, Ikhlas, dan Basrah Dari sisi uh, kelihatan yang kelihatan atau yang menjadi indera oleh indera kita bisa dilihat dalam tanda sehari-hari Juga akan kita lihat akar dari emosinya dan akar dari spiritual dibalik sabar sukur ikhlas tersebut ya. Dengan keterbatasan saya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan Dan mudah-mudahan ini menjadi pintu pembuka bagi pembahasan yang lebih dalam Mungkin oleh teman-teman yang lebih berilmu mengenai hal ini demikian semoga bermanfaat, selamat okay. mengikuti sudah terlihat Pak Ria ya? di layar ya sudah ya, Pak, Empowering SSCP Empowering SSCP on EFT Practical maksudnya adalah bagaimana SSCP ya, bisa memberdayakan, ya, memberdayakan SSCP dalam praktek EFT atau Emotional Freedom Technique NCP sendiri adalah sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Bersama saya Muhammad Azam Suprianto, Sarjana Pertanian Certified EFT Trainer dan EFT Practitioner Untuk menambah keberkahan Dan agar diskusi ini bukan hanya sebatas pengetahuan Tapi pengetahuan yang bermakna Yang bisa Uh, masuk ke dalam kolbu dan teraplikasi dalam kehidupan sehingga menjadi kebaikan ya Jadi, semuanya. Dari mulai dari bahwa saya belajar belajar EFT itu dari Bapak Dokter Edi Skandar ya. Beliau, kalau nyampaikan materi itu Pak Heri luar biasa, menurut. Uh, caranya luar biasa. Luar biasanya itu uh, kalau kita ikut training gitu Pak Erie ikut training, ikut kelas itu orang ngomong kita dengerin satu jam dua jam udah bosan ngantuk tapi kalau sama beliau itu satu hari beliau satu orang pematerinya cuma satu orang itu tambah sore tambah semangat nggak ada ngantuk-ngantuknya, saya juga heran. Om beliau nyampaikannya itu transfernya bukan transfer ilmu saja, saya rasakan ada transfer energi lewat materi-materi itu, jadi kerasa gitu. Saya juga iran pertama Kerasa, ih ya ada vibrasi-vibrasi juga di Jadi saya berharap materi kita pada siang hari ini juga materi yang bukan hanya sekedar pengetahuan. Tapi juga tertransfer ke dalam kalbu kita. Maka untuk itu kita mulai dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu ta'ala kita dikumpulkan pada siang hari ini di sebuah majelis digital, ya. Walaupun digital tapi tidak mengurangi arti dari kebaikan ya, yang vibrasi kebaikan dari orang-orang yang menonton dan hadir di siang hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Alhamdulillah Allah terlain kan Dan ini kita bisa berbicara tentang Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Oke okay, saya lanjut Fokus kita Sebentar ya Saya dulu bentar saya... Oke, okay, eh, maaf ada intro tadi dari anak-anak <laughs> Sedikit membuat kegaduan ya, anak-anak biasa <laughs> Saya lanjut, Bapak, Ibu, Sahabat, Kebaikan Dimanapun Bapak Ibu berada Dan kapanpun menonton uh, siaran ulang dari video ini Fokus kita adalah Pertama, kita akan bahas pengertian, definisi, dan petunjuk ilahi mengenai Hal, -hal tadi ya, sabar, syukur, ikhlas, pasrah Kemudian kita akan masuk ke akar emosional dan spiritual dari SSI sendiri. Karena ketika dia tidak berakar, itu sebatas pengetahuan tadi yang di depan saya bilang. Ketika dia tidak berakar pada emosi dan spiritual dan kolbu, itu tidak bisa diterjemahkan gitu. Karena bahasa kolbu, bahasa merasa dan bahasa fisik berbeda. Baratnya itu kalau kita mau memahami pembicaraan orang Inggris kita harus translate ke bahasa Indonesia dulu kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris ya. Maka begitu juga maksudnya akar itu adalah bahasa ikhlas, syukur itu bahasa bahasa manusia ya. Maka translate akar emosi sebetulnya apa ya. di translate ke dalam itu sehingga lebih dimengerti. Ya kemudian eh, yang ketiga kita akan coba mendiskusikan implementasinya dalam praktek EFT atau secara umum dalam kehidupan Oke. Oke, saya ingin memulai dari basic dulu basic pembahasan kita ini sering sekali saya saya sampaikan basic kita adalah bahwa dimensi manusia dimensi diri kita itu ada dimensi fisik atau realitas yang kelihatan yang kelihatan bisa, bisa dirasakan kemudian ada di bawahnya dimensi pikiran perasaan yang lebih luas dari yang kelihatan contohnya ada rasa senang bahagia, itu rasanya tidak bisa dilihat, cuma itu luas banget gitu kalau Islami, ada rasa marah, cemas, bahagia, senang cinta, syukur itu itu sebuah rasa, dunia rasa ya. dan itu tidak bisa kita maksudnya tidak bisa kita lihat secara indrawi itu tidak bisa di tapi bisa dirasakan adanya kemudian yang ketiga ada samudera yang lebih luas lagi di bawahnya yaitu jiwa atau kolbu Contohnya, rasa bahagia itu karena syukur. gitu. Jadi akar bahagia itu kan ada kesyukuran. Syukur sendiri itu ada keberlimpahan, rasa berlimpah penuh dengan nikmat dari Allah. Maka muncullah syukur, dan akhirnya menciptakan rasa bahagia dan bahagia itu secara fisik menjadikan dia mudah tersenyum, ceria, dan lain-lain. Jadi ini semua saling terhubung. Maka ketika bisa menselaraskan tiga level zona ini maka Insya Allah SSCP itu yang akan memang terimplementasi dalam kehidupan kita dengan baik bukan hanya sekedar dari pengetahuan ya, tapi mudah-mudahan implementasi dan selaras ya dalam kehidupan kita Jadi, ini dasarnya. kemudian basic juga masih basicnya pembahasan ini adalah kita dengarkan Kita dengarkan dulu Saya putarkan Maaf ah, Saya putarkan ayat Surat Arab eh, Surat Asyam Bismillahirrahmanirrahim <tuh> والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها الأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَ قَتَ اللَّهِ وَسُبْحَانَهُ Fakadabuhu fa'akaruha Fadamdam alaihim rabbuhum Bidambihim fasawaha Wala yakhafu uqbaha Oke okay. Kita <tuh> lanjutkan jadi dari surat Asyam tadi Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumpah ya, Dengan makhluk-makhluknya Artinya uh, menunjukkan bahwa Apa yang akan disampaikan selanjutnya adalah sesuatu yang penting Dan Allah menyampaikan ini di akhir ayat itu uh, Di tengah-tengah ya maksud saya Pak uh, <tuh> Padahalha, faalhamaha fujurahwa wa Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang mengucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Oke, okay. jadi apa hubungannya dengan SSCP? Ya, SSIP itu sangat terkait sekali dengan ini ya. Dari sini kita menyadari bahwa Allah itu ya, Memberikan chip atau benih Atau semacam Apa ya, semacam Ya ilham ya kalau dalam bahasa ini Jalan fasik dan jalan takwa Jalan jelek, jalan baik Jalan negatif, jalan positif Sudah ada bibitnya gitu Dalam diri manusia dan Allah bilang, ya, orang yang beruntung, orang yang mau membersihkan jiwa itu Dari hal, -hal kotor tentunya ya, dari hal negatif Dan rugi orang-orang yang mengotorinya Nah, SSIP menempati posisi yang sangat penting dalam pembersihan jiwa ini Yaitu dalam membersihkan jiwa, mensucikan jiwa itu Ketika jiwa itu penuh dengan sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Maka jiwa itu dari suci gitu loh tapi ketika kebalikannya, maka itu. Orang mengotori jiwanya dengan yang kebalikan dari sabar, syukur, dan ikhlas, dan bahasa. Jadi, ini jadi penting ya. Nah, kita memerlukan SSCP agar kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung. Yaitu orang-orang yang menyusah jiwanya. Baik, Pak sebelum kita lanjut mungkin ada yang mau disampaikan Pak Eri itu tadi dasar ya prolognya kenapa SSB ini jadi penting dalam kehidupan kita dilanjut di Pak Oke dilanjut ya baik kita lanjut, Bapak Ibu Sahabat semuanya yang berbahagia. Pertama kita akan masuk ke pembahasan ikhlas ya, Apa itu ikhlas dan selalu beri ikhlas ya, Mudah-mudahan menjadi pencerahan dan menjadi trigger kebaikan dalam kehidupan kita Amin ya Ikhlas itu berasal dari kata bahasa Arab ya, Kholasoh ya, Yang artinya adalah jernih Atau telah hilang kotorannya Jadi dia terbebas dari kotoran sehingga jernih Itu kholas ikhlas ya. Kemudian ikhlas adalah menghadapkan amal dan mendekatkan diri dengan amal itu kepada Allah semata, bersih dari unsur riak dan sum'ah atau memperdengarkan amal kepada orang lain di dalamnya dan tidak pula untuk meraih maksud dan tujuan yang semu dan tidak pula dibuat-buat atau pura-pura. Nah, ini pengertian ikhlas ya, secara pengertian istilah. Dari istilah ini kita memahami bahwa pertama ada beberapa poin ya, pertama adalah ikhlas itu berisi hanya menghadapkan amalan itu kepada Allah gitu, tujuan akhirnya bukan untuk pamer atau ria dan juga bukan untuk diperdengarkan kepada orang lain ya kemudian tidak ada maksud-maksud yang semu maksudnya sebenarnya maksud dunia itu kan semua ya akan hilang Maksud-maksud yang semu itu maksudnya hanya sebatas dunia Atau yang panah Dan tidak pula dibuat-buat, enggak pura-pura gitu nggak apa ya, dan bahasa kita enggak pura-pura lah gitu ya nggak dibuat-buat amalan itu Jadi hanya menghadapkan loh Suci, bersih, menghadapkan amalan banyak kepada Allah Dan bebas dari yang tadi ya sum'ah Kemudian maksud yang semu dan kepura-puraan Itu yang disebut ikhlas Nah, seringkali ikhlas ini diartikan agak berbeda oleh masyarakat kita ikhlas di masyarakat seringkali diartikan sebagai rela gitu. aku sudah ikhlas kok gitu kayak rela gitu aja gitu. padahal enggak ikhlas itu terkunci dengan niat ya ikhlas itu bukan sekedar rela kita ngasih orang aku ikhlas kok aku ikhlas begini itu gitu, bukan itu ikhlas itu bukan rela tapi ikhlas itu murni ya apa yang kita lakukan itu dihadapkan mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kalau kita kembali kepada petunjuk ilahi tentang ikhlas ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 5. Artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam jalan keagamaan dengan hanif. Bahasa Arabnya adalah wa ma umiru illa liya'budullaha muhlisina lahuddin ya. tidaklah kusuruh mereka kecuali untuk ikhlas ya, muhlisina lahuddin dalam menjalankan agama itu ya. jadi ini perintah Allah, ikhlas ini perintah Allah perintahnya adalah kalau purpose of life atau tujuan penciptaan kan ibadah Allah meminta ibadah itu itu dalam semua aktivitas itu ibadah tetapi harus ikhlas. Ikhlas itu ibadahnya karena Allah gitu. Dan itu perintah. Gak ada perintah yang lain. Dan tidaklah wamakumiru ilah dan tidaklah aku perintahkan mereka kecuali lihat butuh untuk menerima Allah yaitu purpose of life. dengan mengikhlaskan. Dengan ikhlas itu perintah Allah ya ikhlas Kemudian ikhlas ini biar tidak sebatas pengetahuan kan banyak orang bilang nih saya iya saya ikhlas sih ah ikhlas itu gampang tapi sulit dilaksanakan banyak kan dalam sehari-hari gitu ikhlas sih ikhlas tapi ya ya gitu pakai tapi atau iya saya tahu harus ikhlas tapi ya berat gitu Oke. kenapa seperti itu <tuh> nah, jadi ikhlas mungkin sebagian hanya orang merasa kalau sudah tahu tentang ikhlas dia jadi bisa ikhlas atau enggak. maka sekarang kita kita coba bedah apa yang harus ditanamkan, apa yang harus ditranslate di ke dalam bahasa rasa dan bahasa jiwa ikhlas ini sehingga gitu. selaras semuanya dan ikhlas benar-benar bisa terimplementasi gitu. saya mulai dari ini pertama ikhlas itu kalau dalam fisik ya dalam yang sesuatu yang kelihatan dalam diri seseorang itu orangnya pasti tenang ya santun gitu ya kemudian tidak baperan ya tidak baperan ambel tulus gitu itu sesuatu yang kelihatan di fisik dari rasa ikhlas saya kasih contoh ya tidak baperan Ya, ya tidak baperan kalau orang ikhlas karena apa karena yang dia lakukan itu kan mencari ridha Allah bukan mencari terima kasih atau pujian orang jadi ketika orang melakukan sesuatu baik dia dipuji dipuji juga tidak jadi terbang dicaci tidak tumbang istilahnya gitu, itu ikhlas kalau orang mencari pujian orang maka ketika dia dihina dicaci tidak dihargai dia baper gitu ya itu artinya dia tidak ikhlas tapi kalau ikhlas itu nggak peduli orang bagaimana mau bilang karena tujuannya hanya Allah maka orang ikhlas dalam dunia pasti nggak berperan kemudian dia akan tulus akan tulus karena memang dia lakukan itu karena Allah bukan karena tujuan-tujuan semua dunia gitu dia tulus banget dari hatinya itu kelihatan dalam praktek kehidupannya oke kemudian ternyata Tenang santun tidak baperan humble tulus itu itu adalah produk atau cerminan atau manifestasi dari sesuatu dunia rasa yang di bawahnya apa dibalik itu sebetulnya dibaliknya itu kalau uh, tidak dibuat buat ya yang tadi tampilannya tadi maka pasti di bawahnya di dunia rasanya itu rasanya memahami bahwa amalnya itu hanya berharap kepada Allah. Pahalanya, kebaikannya itu hanya berharap kepada Allah. Doanya itu, kemudian dia tenang, pasti tenang. Itu rasanya itu tenang. Kemudian dia rela, rela melakukan itu ya karena Allah eh, dan ridho. Ya, radialoanmu, Jadi dia rela, rodi tubillah aku ridho Allah sebagai Tuhanku. Dia rela melakukan itu sebagai bentuk pengambaan, maka. Dunia rasanya akan hatinya atau rasanya akan penuh dengan ini, ya, dibalik keikhlasan itu, bukan yang sebatas kata ikhlas itu. Dia nggak sulit diterjemahkan oleh hati, oleh masa, oleh rasa ya. Dunia rasa berisi ini. Berharap hanya kepada Allah tenang rela dan ridho. Oke, okay. berharap kepada Allah tenang rela dan ridho ini kalau kita mau dalami lagi, selami lagi masuk ke dunia jiwa maka. Jiwanya itu akarnya adalah jiwanya memahami benar makna penghambaan Bahwa saya melakukan ini karena inilah tujuan kehidupan yaitu penghambaan atau ibadah Dan dia memahami benar, jiwa yang mau bahwa inilah purpose of life atau tujuan penciptaan Tujuan kehidupan ya, tujuan penciptaan dari kehidupan itu jadi, jiwa-jiwa yang memahami bahwa hidup adalah penghambaan atau ibadah, maka akan menciptakan. Ya, berharap hanya kepada Allah ridho dengan ketentuan Allah dan akhirnya tadi tercipta. Tadi itu, tidak bawa peran, ambil tulus, dan tenang, dan tampil. Ini ya, tanpa di bawahnya, tanpa penghambaan, tanpa dia mengerti penghambaan. Ya, maka dia tidak akan bisa berharap hanya kepada Allah kalau dia tidak berharap hanya kepada tidak mungkin dia bisa tadi tulus gitu. atau tidak bisa ikhlas jadi ikhlas itu secara utuh adalah proses dari tiga lapisan ini gitu. yaitu di fisiknya seperti itu, di rasanya itu dan di jiwanya akan merasakan itu disebut ikhlas ya ketika terimplementasi. oke Pak Heri sampai di sini kita skip dulu nih tentang peluang kelas saya ya. minta tanggapan dari mbak namba uh, ini berkaca dari realita sehari hari yang terjadi ya pak ya hmm. yang uh, dominan lah di lingkungan kita atau di sekitar kita sering kali Realita di dunia ini kan tidak mudah ya, pak. Ya. Tidak mudah di jalannya. Dan beberapa di antara kita, khususnya orang-orang dewasa ini, itu sering mendapatkan dorongan atau rongrongan negatif dari lingkungan sekitar yang terus menerus, terus menerus, terus menerus, terus menerus di, didapatkan. Hingga membuat orang itu frustasi, gitu misalnya kan, eh, sehingga menjadi tidak sabar. Jadi, tidak sabar, frustasi, menjadi tidak sabar, tidak ada perubahan keadaan atau kondisi <tuk> atau apa gitu kan, menjadi tidak ikhlas. <tuk> ya, ya kan, Pak, menjadi tidak ikhlas dan tidak bersyukur. <tuk> Gimana nih menurut Pak Satruni? Ya itu memang nama, namanya Namanya itu kalau penyakit namanya sudah Sudah kompleks atau kalau istilah penyakit apa ya? Sudah banyak penyakitnya itu apa? Komplikasi Ganti Saling terhubung ya Satu kejadian akan berimbas pada hal-hal lain ya, gitu. ya, Itu banyak terjadi itu sudah komplikasi Berarti jiwanya ada konslet-konslet Gitu dan ini Pak Heri seringkali orang itu tidak bisa membedakan me, apa apa beda ikhlas, sabar, syukur, pasrah tadi ya. Jadi enggak susah juga. Selamat ya. datang Pak Anang, bergabung dengan kita. Hambale Romlah Lamin. Suaranya belum keluar Pak. Nah. Ya oke Pak okay, Bisa, suaranya tadi nggak kuat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi Pak, menurut Pak Sufri, terkait akar emosi dan spiritual ini Supaya kita bisa membentengi, Pak, membentengi diri kita uh, Tetap bisa sabar, ikhlas, bersyukur, dan selanjutnya terhadap dorongan-dorongan dorongan eksternal, dorongan eksternal tadi, dan kita tetap istiqomah di jalurnya, on the track. Apa stepnya Pak? Gitu? Atau apa yang harus dilakukan di Baik, pertanyaannya keren nih. Kita jawabannya aja di materi selanjutnya. Kita lanjut ya Pak Ade, ya. Oke okay. Oke, okay, saya lanjutkan Ijin saya lanjutkan Pak Anang ya. Baik ya. Oke, okay, kontraindikasi Ini masih di sebatas Buku belum ayah itu Masih ikhlasnya saja ya Ikhlas dulu kita bahas Kontraindikasi ikhlas ini orang tadi ya, pertanyaan bertanya, Pak Heri. Mungkin tadi orang kok masuk ke zona kontraindikasi? Kalau obat ada kontraindikasinya, ya. yang kebalikannya itu ada pria pamer, sum'ah, memperdengarkan kepada orang lain pura-pura. Kemudian -pura, untuk tujuan yang semu, bukan mah, bukan semua ya, tapi semu. Ini yang membuat orang jadi tidak bisa ikhlas. Ini kontraindikasi kalau kehidupan orang itu penuh dengan seperti ini suka pamer kemudian suka memperdengarkan amal kepada orang lain cerita cerita eh, tentang amalannya gitu kemudian penuh kepura puraan dan eh, amalnya itu hanya tujuannya yang semu yang dunia saja maka inilah tadi di zona tadi tuh zona penyakit tadi pak Heri ini kontraindikasinya ya kontraindikasi dari kelas Nah, jadi kalau bisa membersihkan ini maka dia akan masuk zona ikhlas gitu. Kan zona itu cuma dua saja ya wilayahnya wilayah ikhlas dan tidak ikhlas. Wilayah tidak ikhlas ini, wilayah ikhlas yang tadi kita ceritakan di depan. bisa ya, lanjut nah, tentang ikhlas sendiri ya, agar kita bersemangat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dan surat Nah, eh, maaf, uh, Rasulullah s.a.w. Uh, bersabda dalam sebuah hadis yang diberikan oleh Imam Bukhari dan Muslim disampaikan oleh Amirul al-Mu'menya bin Khattab Innamal a'malu biniyat wa innamalikul limrimanawa Sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya Sesungguhnya bagi setiap orang adalah apa yang dia niatkan Nah ini dia Jadi setiap kegiatan kita, aktivitas kita itu hanya akan mendapatkan sesuai yang kita niatkan Maka ini pentingnya niat ikhlas karena Allah Agar amalan-amalan kita itu tidak semu Ya Allah lihat Allah balas kebaikan Dan berlanjut dapat surganya Allah nah, gitu ya. Maka ini pentingnya ikhlas Pentingnya ikhlas Beramal Niatnya Tanamkan niatnya karena Allah maka setiap ibadah itu rata-rata kan rukun pertamanya niat ya, nih. Jadi niat dan ikhlas itu nggak bisa nggak bisa dipisah. Niat hanya karena Allah, maka amalan itu menjadi ikhlas. Ya, kita lanjut poin yang kedua. Tadi Pak Heri nanyanya komplikasi jadi kita lanjut aja nih ya. Komplikasi penyakitnya ada tidak ikhlas, tidak syukur, tidak sabar ya. Kita selesaikan dulu berarti materinya Poin kedua tentang syukur. Tadi poin pertama tentang tabar sudah disampaikan tadi oleh siapa nih tadi? Saya, oh Pak Dikarwo ini Pak Dikarwo yang ya. Sekarang about syukur disampaikan oleh Mas siapa nih? Mas Joko. Mas Joko menyampaikan tentang syukur nih. mana Mas Joko udah siap? Sampaikan? Ya eh, udah siap Mas. Eceh-ecehnya Mas Joko ya Saya wakili Mas Jokonya <tuh> Baik, Bismillah Ini syukur Ibnu Qayyim dalam Uda as Asyakirin Alaman tujuh Rukun syukur itu ada tiga Jadi syukur pilar syukur itu ada tiga Pertama mengakui Nikmat itu berasal dari Allah Poin kedua adalah Memuji Allah atas nikmat tersebut Dan yang poin ketiga adalah Meminta tolong untuk menggapai Ridha Allah dengan memanfaatkan nikmat tersebut di dalam ketaatan. Ini poin syukur ya. Kemarin e, Minggu yang lalu kita sudah bahas panjang lebar tentang syukur. Ah poinnya ini, poin rukun disebut syukur itu ada tiga tadi ya. Pertama adalah mengakui bahwa itu dari Allah. Yang kedua terima kasih memuji Allah atas nikmat tersebut. Yang ketiga memanfaatkan nikmat tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Al Baqarah ayat 152. Karena itu ingatlah kamu kepadaku niscaya aku ingat pula kepadamu dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ya syukur perintah Allah ya disuruh bersyukur disuruh ingat sama Allah dan dilarang untuk mengingkari nikmat. Oke kita lanjut. Akar emosi dan spiritual dari syukur Oke, Akar emosi dan spiritual dari syukur nah, Syukur ini bukan hanya sekedar Kalau Bukan sekedar kata-kata terima kasih syukur nah, Minggu yang lalu juga kita ada bahas Kita sekarang akan Mengklasifikasinya akarnya Kita cari akar di emosi dan akar di spiritualnya Sehingga uh, Syukurnya itu benar-benar syukur gitu, Atau syukurnya Benar-benar selaras dengan kehidupan kita atau syukurnya bisa diimplementasi. Iya oh, saya sih syukur tapi kok berat ya gitu. Jadi itu kan kadang karena sulit sulit implementasi. Maka sekarang kita bahas akar emosi dan spiritualnya. Syukur itu kelihatan dalam kehidupan berupa menerima, ya menerima nikmat itu ya. Termasuk kalau ada ujian dia nerima itu juga syukur dia terima. Kemudian ada aktivitas merawat. Dari nikmat tersebut Kemudian ada memanfaatkan nikmat tersebut dalam kebaikan Kemudian mendistribusikan nikmat tersebut kepada sekitarnya gitu. Distribusi dalam bentuk kebaikan-kebaikan Ini adalah aktivitas syukur yang kelihatan ya. Yang kelihatan dalam kehidupan ya, Menerima, merawat, memanfaatkan, mendistribusikan Yang memanfaatkan dalam kebaikan masih. Ini bentuk syukur, kalau kita cari lagi akar emosinya, apa perasaan di dunia, dunia rasanya. Itu pasti orang bersyukur, tuh, ada perasaan-perasaan senang-senang dengan nikmat tersebut. Ya, ada e, terbuncah ucapan terima kasih kepada pemberinya, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ada cinta, ya, karena dia merasa dicintai Allah dengan pemberian nikmat itu. Ya, dia berlimpah kecintaan dari Allah, dan ada rasa bahagia dalam kehidupannya itu kalau mau diteliti dalam ra, dalam jiwanya dalam rasanya ya jadi kalau orang ada orang bilang oh saya sudah syukur sih tapi kok nggak ada perasaan senang terima kasih cinta bahagia itu pasti bohong bilang syukurnya syukur bohongan karena syukur itu pasti di dunia rasanya pernah dengan ini kemudian kok bisa terjadi seperti ini kenapa orang kok bisa bersyukur dan bersyukurnya benar gitu loh, tulus gitu. Maka kalau kita teliti lagi di bawahnya, di dunia, di jiwanya, di kalbunya itu di sana ada rasa keberlimpahan. Bahwa hidupnya itu berlimpah kenikmatan dari Allah. Seperti air deras mengalir. Gitu ya. Dia bisa melihat itu keberlimpahan dalam hidupnya itu. Setiap detik, setiap menit dia merasakan bahwa nikmat Allah itu mengalir terus kepadanya itu kemudian yang kedua ada pengakuan pengakuan atas semua yang datang kepadanya itu dari Allah, semua nikmat yang dia nikmati itu datang dari Allah, kemudian yang ketiga ada pengagungan kepada pemberinya Alhamdulillah segala juga bagi Allah, Allah maha besar Allah maha pemberi rizki dan lain-lain itu. ada pengagungan kepada mereka. kalau ini sudah ada di kolbu kita maka akan tercipta dari kesyukuran perasaan senang, terima kasih cinta bahagia dan akhirnya dalam praktek kehidupan, dalam realitas itu akan tercipta tadi itu menerima, merawat, memanfaatkan, mendistribusikan dalam kebaikan. Ini syukur ya. Lanjutkan. Adapun kontraindikasi dari syukur itu adalah adanya kesombongan. Sombong itu kalau dia gak merasa nikmat itu datang dari Allah karena kepintarannya, karena kehebatannya, karena strateginya maka sombong rakyat atau yang kedua sedih atau kebalikannya sedih kalau sombong itu karena nikmat apa sedih itu kalau uh, kehidupannya semuanya karena dia karena dia sehingga ketika dia nggak mendapat sesuatu ya sesuai harapannya dia sedih gitu. dia nggak ada pengakuan bahwa semuanya itu uh, yang menentukan Allah gitu ada sombong atau sedih kontra indikasinya lagi dalam maksiat Tadi yang ditanya Pak Heri itu. Jadinya orang gak sabar e, melakukan dosa untuk mencapai tujuannya. Gitu ya? Ada maksiat. Karena dia tidak bersyukur. ya. Maka dia nerabas segala macam cara. Maksiat itu dosa. ya, perbuatan, -perbuatan yang melanggar. Perintah Allah. Kemudian ada foya-foya kikir. Ada foya-foya karena merasa nikmat itu karena kepintarannya, karena kehebatannya. Dia pakai Sesukanya bukan dalam kebaikan atau kikir pelit banget, karena dia merasa itu adalah hasil kerja kerasnya. Tidak ada, merasa pemberian Allah, contohnya korun gitu ya. Ini kontraindikasi dari syukur. Nah, maka, ketika ini bersih, maka akan masuk zona syukur. Tapi, kalau ini penuh ke dalam diri manusia, maka dia masuk zona negatif kebalikan dari syukur. ya gitu. Ini mudah nilai um, parameternya itu kayak gitu Oke okay, baik Dan sebagai motivasi untuk bersyukur Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7 Yang artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu Dan jika kamu mengingkari nikmatku Maka sesungguhnya azabku sangat pedih Nah ini dia Bagaimana uh, kita kalau benar-benar menanamkan -benar kesyukuran maka ini janji Allah ya, nikmatnya mengalir bertambah, bertambah mengalir terus, ditambah terus. Tapi sebaliknya jika kufur, maka azab itu menunggu ya, dan azab Allah sangat penting bawalah Oke, kita selesaikan sekalian ya Pak Edi, ya Pak Anang ya, sampai Bapak pasrah ya. Oke, baik. Sekarang poin ketiga dari SSIP ya, sabar, syukur, ikhlas, pasrah, poinnya sabar. Oke, yang menyampaikan ini tadi Mas Joko, sekarang siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan adalah uh, Pak Di, Kak, Pak Di apa nih, Pak Di, Pak Di siapa ini ya namanya, saya juga lupa nih. <laughs> Oke, saya wakili. <laughs> Baik, sabar Sabar menurut pengertian bahasa Arab adalah menahan dan atau menolak ya. Ia kebalikan dari berkeluh kesah Itu sabar ya, Menahan atau menolak dan kebalikan dari berkeluh kesah Sabar secara istilah ialah mengekang dan menahan jiwa dari berkeluh kesah Menahan lisan dari mengadu Serta badan dari melakukan kekacauan seperti merusak atau menyakiti Ini yang disebut sabar Ya, Intinya menahan diri, ya, eh, tidak berkeluh kesah. Oke, okay. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Munron ayat 200. Eh, ayat, sorry, Al ayat 155 dulu, dan sesungguhnya akan Kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Kemudian Allah sebetulnya berfirman juga dalam surat Al-Imran ayat 200 Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu Dari dua ayat ini, yang pertama kita mengambil pelajaran bahwa ya Tabiat kehidupan yang berupa ujian itu adalah kenormalan dalam hidup Hidup itu memang tabiatnya kayak gitu, ujian ya Allah akan berikan itu ujian Berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan boboan. Oke, itu tabiat kehidupan itu memang gitu. Diuji ya, diuji. Nah, dan ujian itu jawabannya sabar. Maka Allah berikan kabar, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ketika diuji, orang yang sabar itu diberikan kabar gembira, yang lulus. Gitu. oke Jadi kalau... Kehidupan kita kadang sulit, kadang tidak enak, kadang tidak sesuai keinginan kita Berarti kehidupan kita kehidupan yang normal <ti> Tapi kalau kehidupan kita senang terus ya ah, itu dipertanyakan Jangan-jangan itu. sedang istirahat isti ya Sedang Allah bumbung-bumbung untuk dijatuhkan setelah sakitnya Atau Kalau kehidupan kita kok susah terus Jangan-jangan ya, Karena dosanya terlalu banyak ya <ti> tapi <laughs> kalau ujian itu kan ujian itu ya namanya ujian nggak mungkin tiap hari ya seperti sekolah lah sekolah kalau lebih banyak ujian atau lebih banyak pelajarannya ya tentunya kalau sekolah itu lebih banyak pelajarannya ujian kan akhir bulan akhir apa akhir semester atau mau kelulusan gitu saja nah, kalau kesulitan hidup itu sekali kali itu wajar tapi kalau terus menerus itu dosa jangan jangan azab ya <laughs> bukan ujian lagi Nah, kalau sekali-kali ada ketakutan, ada kecemasan itu biasa dan itu habiat dari kehidupan dan kita diminta sabar. Dan karena beratnya ini dan beratnya sabar itu Allah sampai bilang itu, Hai orang-orang yang beriman bersabarlah dan kuatkanlah kesabaranmu. Isbiru waso biru sabar dan kuatkan lagi kesabaran Karena nggak berhenti-henti kok nggak berhenti berhenti sih masihnya tuh dari satu masalah pindah ke masalah lainnya nggak berselang lama gitu nanti udah selesai ini kok ada tangan kan maunya kita itu kalau udah nyelesaikan satu masalah habis itu udah prii, gitu. Lampeng, lempeng terus gitu kan ternyata enggak tapiat nah, kehidupan itu naik level kasih hujan lagi nanti gitu maka Allah curuh sabar dan kuatkan lagi kesabaran itu karena ujian di level selanjutnya biasanya lebih berat karena memang levelnya lebih tinggi Ujian anak SD kelas 1 Itu lebih ringan dari anak ujian kelas SD kelas 3 Ujian SD kelas 6 lebih berat dari ujian kelas SD kelas 3 SMP lebih berat dari SD Itu tabiat ujian ya Maka ketika ujiannya semakin berat ya Anggaplah itu sebagai naik level kehidupan kita ya, gitu. Baik Nah, sabar ini kalau kita pelajari akar emosi dan akar spiritualnya maka pertama kalau di, dikelihatan dalam kehidupan orang yang sabar itu akan menerima kondisi yang sedang dia hadapi saat ini ya, apapun ya baik kebaikan maupun kesulitan dia akan terima sedang sulit sedang ekonominya sedang agak disempitkan jadi ya dia terima ekonominya sedang baik juga dia terima gitu Kondisi-kondisi dalam diri dia terima. Kemudian yang kedua, dia menahan diri. Menahan diri atas kondisi itu untuk tidak berbuat yang buruk. Tidak berkata yang buruk. Tidak memikirkan yang buruk, tidak berbuat buruk. Kemudian tenang, bertahan. Dia bertahan, menguatkan dirinya untuk menjalani proses itu. Kemudian ulep. Karena kesabarannya tercermin dari keuletan orang untuk determinasi Kalau Pak Anang itu selalu pas kerja sering ingatkan Determinasi, 8D Pak Pak Anang masih ingat ya, 8D Satunya determinasi <guluh> Kalau Pak Anang itu materinya itu, 8D D yang terakhir agak nyeleneh dik doa <guluh> Yang lainnya bahasa Inggris, <guluh> D yang terakhir doa <guluh> Oke, okay, nggak apa-apa, itu kan improvisasi ya Oke okay. Oke, okay, baik jadi pantang menyerah itu juga e, manifestasi dari kesabaran. Kalau orang gampang menyerah itu nggak sabar itu ya. Oh saya udah sabar kok, tapi mudah menyerah itu nggak sabar. Gitu. Oke. Okay. Kemudian kalau kita mau dalami lagi masuk ke zona rasa di hatinya, di sudurnya, di dadanya pasti ada ketegaran, ada kuat kokoh bertahan berdaya gitu. Karena sifat sabar itu memerlukan rasa-rasa ini Berdaya, dia merasa berdaya Dia merasa kuat, kokoh Merasa tegar gitu. nah, itu. Maka orang-orang yang sabar Yang rasanya akan seperti ini Kehidupannya ya. Kemudian ya, Akar dari spiritual Kenapa orang bisa sabar Itu adalah pertama dia mengakui Pengakuan bahwa Ya tadi Ini bagian dari Allah izinkan terjadi Dan Bagian dari pembelajaran dan ujian Kemudian dia bisa memahami yang lebih dalam Kita ya ditentang tadi bahwa hidup adalah ujian ya. Kemudian dia juga paham bahwa Allah maha adil ya. Allah itu tidak jahat, adil Kalau kita sedang diuji, sedang mungkin disakiti orang Allah adil kok gitu Gak mungkin dirugikan, ya, orang tuh menzolimi kita Yakin saja Allah itu adil, maka dia akan bisa bersabar itu Dia akan bersabar Kemudian dia memahami bahwa di balik kesabaran Allah sudah siapkan pahala yang berlimpah Dengan uh, dengan sebab kesabaran itu, maka dia bisa menjadi sabar Ini di di kolbunya akan ter, akan ada yang seperti ini Maka hal-hal yang tadi ini, pengakuan, pemahaman yang dalam Bahwa hidup adalah ujian, Allah maha adil, ma Pahala berlimpah itu akan menghasilkan Rasa tegar, kuat, kokoh, bertahan, berdaya Dan akan menghasilkan Karakter-karakter di dalam kehidupan tadi Menerima, menahan diri, tenang, bertahan ulut, Pantang, menyerah Kita lanjutkan, kontra indikasi Dari sabar adalah Pertama, keluh, kesah Orang yang tidak sabar isinya keluh, kesah aja, Mengeluh aja hidupnya Hari-harinya ngeluh aja gitu. Kemudian karena tadi tidak sabar, isinya maksiat putus asa gitu. Ya udahlah, yang penting hajar semuanya hajar bleh orang, <guruh> orang apa tuh hajar bleh, hajar nggak peduli harta haram halal hajar gitu ya. Kemudian ada dalam kehidupannya ada kecemasan, ada ketakutan, ya <kuh> karena tadi itu bingung ya. Oke. Okay dan kita tutup dengan sabar ini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar untuk motivasi kita. Azumar Az ayat 10 dan sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Wah, ini luar biasa. Ternyata di balik kesulitan yang Allah berikan kepada kita dan kita mau bersabar itu ada pahala yang tanpa batas. Ini satu-satunya amalan yang pahalanya itu enggak dibatasi. Wes nggak ada batasnya gitu Kalau pahala amalan lain itu ada batasnya Ada hitung-hitungannya gitu Tapi hanya sabarlah Yang pahalanya nggak ada batasnya Jadi sebetulnya kadang tuh Allah kasih kita kesulitan Agar kita dapat pahala yang tanpa batas gitu Dengan bersabar hmm, Oke okay. Tapi kadang-kadang kita nggak mau ya nggak menerima ujian itu Sebagai wasilah kesabaran Ini luar biasa nih Sabar Oke okay, kita lanjutkan Nah, banyak ulama orang bilang ya bahwa sabar itu ada seperti kendaraan di dalam kehidupan yang tidak pernah capek, kuda yang berlari dan tidak terasa capek kalau kuda itu adalah kesabaran, jadi orang hidup yang dia tunggangannya adalah kesabaran itu seperti dia naik kuda yang gak pernah capek ya yeah. Karena tadi apa kehidupan kan isinya ujian dan dia hadapi dengan kesabaran maka seperti ya dia akan terus bergerak gitu ya Oke baik kita lanjutkan dan kesabaran itu adalah bentuk dari pemahaman bahwa hidup itu ujian perjuangan ya Dan untuk menggapai surga gitu maka di sana ada tantangan-tantangan ada ujian-ujian nggak lempang-lempang aja gitu karena memang yang ingin kita capai adalah sesuatu yang besar yaitu Rito dan Al Allah wataala baik, kita lanjut terakhir, Pak Eri, Panang e, sukses bersama grup dan Bapak Ibu yang hadir ya di live Facebook maupun nanti yang menonton e, siaran ulang dari video ini bab terakhir adalah Pasrah Tawakal disampaikan oleh Mr. Lee Eh Mr. Lee enggak ini orang Orang mana ini orang Eropa ini Mr. siapa ini Pak Erie namanya ini Mr. John <laughs> Oke okay, Mr. John ya ini sampaikan ah, Siap saya wakili ya Karena Mr. Johnnya berupa gambar Oke okay. Tawakal atau pasrah Pada sesuatu berarti bersandar kepadanya Ya, tawakal kepada Allah berarti bersandar kepada Allah. Ya, meyakini bahwa Allah yang memberikan kecukupan, Allah yang mendatangkan manfaat dan menolak mudarat Tawakal ini adalah tanda kesempurnaan iman dan tanda benarnya iman. Wah ini endingnya nih luar biasa ini tentang tawakal. Tawakal itu Pak Hary kalau dalam uh, struktur energi David Hawkins itu paling tinggi. Pasrah itu paling tinggi enlightenment Pencerahan Kepasrahan total itu adalah energi tertinggi ya Kepasrahan itu Ini ini keren ini Maka disebut Tawakal itu adalah Bukti kesempurnaan iman Dan tanda benarnya iman Ketika menyerahkan kepada Allah Kita lanjut Oke ntar Kelanjutan ini ya Oke maaf Kita balik lagi Oke Allah swt berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 23 dan hanya kepada Allah Hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Nah ini, kan. ini. kalau kamu benar-benar orang yang beriman kata Allah, ya buktinya ya, buktikan dengan tawakal, gitu kata Allah, tuh, ya bahasa kitanya ya dan hanya kepada Allahlah Hendaklah kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman Ini kan jika maka jika beriman maka tawakal ya, gitu. Jadi bukti dari iman adalah tawakal ya. Oke kita lanjut ke pembahasan Oke lompat-lompat ya Dari akar emosi dan akar spiritual dari tawakal ini Pertama orang yang bertawakal itu isinya dalam hidupnya yakin total bergantung Semuanya itu digantungan sama Allah sudah apa yang dilakukan, apa yang diusahakan hasil itu udah digantungkan udah sama Allah udah. lepas dia karena memang dia membatasi dirinya hanyalah pada usaha hasilnya wish, bergantung total sama Allah udah. diserahkan sama Allah udah, teman -teman. maka dia akan menciptakan rasa tenang karena dia yakin dia serahkan urusannya kepada zat yang maha besar, zat yang maha agung yang maha segalanya, yaitu Allah maka menciptakan ketenangan di dalam hidupnya oke okay. kalau kita telusuri rasa apa yang di, ada di orang-orang yang tawakal itu pasti bahagia dan tercerahkan duanya tercerahkan ya, karena dia bergantung dia bersandar kepada zat yang maha zat yang maha maka dia merasa tercerahkan gitu Oke, kemudian akar spiritualnya adalah semua takdir adalah baik, ya hikmah dan petunjuk. Jadi orang-orang yang bertawakal itu menyadari benar dalam kalbunya bahwa semua yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang Allah putuskan Allah, apapun yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita itu adalah takdir Allah dan takdir itu semuanya baik. Takdir itu semuanya baik, ya, tidak ada yang buruk. Ya, ah. yang buruk itu respon kita atas takdir itu. Kalau respon kita buruk maka semakin buruk hidup kita. Kalau respon kita baik maka akan baik. Ya, takdir itu Allah izinkan pasti baik. Ada hikmahnya gitu. Ada hikmah dan petunjuk dari sana. Kadangkala -kadang, orang itu ya eh, menghadapi sesuatu yang tidak disukai dalam hidupnya, ya, tapi kalau dia fahami bahwa takdir itu baik maka pasti dia mencari hikmah dan petunjuk atas kejadian itu sebagaimana dalam pewayangan Gatot Kaca di Kawah Cendro Dimuko ini agak Jawa dikit nih. maka Kawah Cendro itu itu ketika dia difahami sebagai bagian dari penggemblengan untuk menjadikan Gatot Kaca itu kuat dan hebat maka Kawah Cendro itu jadi hal baik gitu begitu juga tadi takdir itu ya semuanya baik tinggal bagaimana kita memahaminya maka orang-orang yang pasrah tawakal menyadari benar hal ini ya nah, di sana ada hikmah dan petunjuk baik kontraindikasi dari tawakal adalah arogan karena dia tidak menyerahkan sama Allah dia arogan maunya pokoknya gini wes nggak <T US> ada tawakal gak ada pasrahnya marah-marah kalau nggak tercapai ambisinya besar sekali. ini kayaknya nyindir orang kebun sebagainya sekali <laughs> <Kacau. laughs> banyak pula ini di kebun ini ya oke saya sering nggak ini kebetulan saya Pak Heri Pak Anang dari kebun ya. jadi merasakan ini. <laughs> oke okay, arogan marah ambisi itu adalah kontraindikasi dari tawakal dan pasrah dia ya, menganggap bahwa semuanya itu bisa di, di bawah pengaturannya, semua di bawah kendalinya. Enggak, hasil itu Allah yang tetapkan, dan kita hanyalah berusaha. Oke, baik, Allah SWT berfirman sebagai motivasi kita ya, terakhir dari Surat at talaq Ayat Tiga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya Wah luar biasa kan Tuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Niscaya Allah akan cukupkan keperluannya oke okay. Cukup tawakal Allah cukupkan keperluannya Ini janji Allah ya. Kalau kita bilang eh, Aku udah bertawakal kok gak Keperluanku kok gak cukup ya Berarti tawakalnya masih tawakal yang Bohong Yang belum benar Yang belum penuh yang belum selaras antara Fisik, rasa, dan jiwa Tapi kalau sudah benar tawakalnya penuh Total pasrah sama Allah Maka ini yang terjadi Dicukupkan Allah Segala keperluannya Fatawakal Allah bahwa hasbuh Barang siapa yang bertawakal padahal Maka itu sudah mencukupinya Baik Pak Eri, Pak Anang Ini materi kita siang hari ini tentang SSIP ya Sabar, syukur, ikhlas, dan pasrah Oke, okay, untuk melengkapi materi ini Ini sekarang jam berapa nih? Ntar saya melihat jam dulu 14, 19, oke okay. Ini Pak Airi, Pak Anang, Kita diskusi dulu nih uh, Mengenai materi ini Mungkin ada tambahan, ada masukan ada cerita-cerita nih dari Pak Heri dan Pak Anang mengenai topik ini. Monggo, silakan. Saya mungkin lebih banyak bertanya ya karena di awal tadi belum diskusi ya kan. Tadi setiap apa SSIP itu sabar, kemudian apa tadi? saya maaf, bentar Pak Anang. Saya tutup uh, screennya dulu ya biar agak enak diskusinya. Oke, okay. Monggo, silakan Pak. Oh, gini, mungkin karena awal tadi saya nggak ini, nggak ikut jadi agak bingung juga banyak. Itu di setiap apa si sesi tadi yang SSIP itu di, di bagian akarnya tadi Pak. Iya. Yeah. menentukan kan kelihatan ada kayak seperti piramid, gambar di piramid. Apakah itu penurhiannya makin ke atas itu? Semakin eh, sedikit atau memang tingkatnya seperti itu, mungkin ada hubungan yang antara kalimat-kalimat itu dengan itu. Mungkin bersama ya, Pak? Ya, ehm, mungkin dijadwalkan, mungkin berarti itu ya, mungkin kalau penelitian itu. Pak, mungkin Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, Pak, yang kedua ini aja lebih enak kali. ya siap. Oh, ya. yang kedua tentang materi sabar tadi seolah-olah bahwa kita harus sabar tanpa batas itu. padahal orang sering menyampaikan bahwa sabar itu ada batasnya. dan <tutun> <tutun> ada harus seandainya kita teruskan sabar terus ada harus itu bisa hancur bisa selamat jumlah itu mungkin gimana kira-kira Pak justlo, justlo, justlo. Baik. Nunggu, Pak Eri dulu yang membahas ini mana Pak Eri silakan nanti saya nambahkan suaranya Pak Eri hilang suaranya Pak Eri kita diskusi jadi semua boleh ngomong siap-siap ya? ya, ya. mungkin lanjut dulunya dulu Pak <laughs> Kita enggak saling menggurui ini, kita satu, satu level nih sebagai alma mater alumni dari grup. <guluh> iya, <guluh> <guluh> silakan Pak Eri. Halo Pak, halo halo, silakan siap. Silakan mungkin Pak, Pak Supri dulu Pak. Oh, siap. <guluh> Oke, kalau gitu tadi Pak Anang. <kuh> Hanya tentang piramid ya Piramid itu maksudnya apa? Apakah semakin ke atas semakin memencah? Uh, jadi saya jawab uh, Justru ini sebaliknya Piramid itu menunjukkan Bahwa semakin Ke bawah semakin besar wilayahnya nah, piramid ini seperti gambaran Gunung es Yang kelihatan itu Lebih sedikit daripada yang tidak kelihatan Jadi yang Kelihatan dalam sehari-hari kita itu sebetulnya bagian kecil saja. Ada di dalamnya rasa-rasa dunia perasaan yang lebih luas dari yang kelihatan. Contohnya, rasa senang itu kan gak kelihatan. Tapi tercermin dari sebagian aktivitas gitu. Ceria gitu, gitu. Tapi ada dunia rasa yang lebih luas. Dan di bawahnya ada dunia kolbu yang lebih luas lagi samudranya. Atau boleh dianalogikan seperti ini. Tadi saya diskusi pagi dengan teman yang kelihatan itu sangat kecil dibandingkan yang tidak kelihatan gitu. Atau di awal kuliah dulu, saya masih ingat di awal kuliah dulu ada pelajaran fisika terapan Itu diceritakan tentang e, gelombang dan frekuensi Energi, cahaya gitu Jadi kita kan hidup di zona frekuensi tertentu ya atau sesuatu yang kita lihat ini kan karena frekuensinya sama dengan frekuensi yang bisa dilihat mata kita tapi di luar itu ada banyak yang tidak bisa kita lihat lebih banyak lagi contohnya jen dunia jen itu kan banyak banget di samping kita mungkin ada jinnya tapi gak kelihatan bagi kita ada dunia yang tidak kelihatan lebih banyak lagi ya yang kelihatan itu sangat sedikit dibandingkan kan oke saya akan contoh lagi kita di bumi Alat bumi itu kan udah gede bagi kita ya, kalau kita mengukurnya dari kita. Bumi itu kalau dibandingkan matahari, itu kan 350 tahun lebih ke, le, 350 kali lebih kecil daripada matahari. Matahari itu gedenya 350 kali bumi. Oke, okay. Dan di galaksi kita, galaksi bunga sakti yang itu ada bumi, ada matahari, ada mars, ada Pluto, ada Jupiter, dan lain-lain itu. Dan galaksi bunga sakti itu sendiri, itu bagian kecil dari alam semesta. <laughs> itu galaksi kecil dalam semesta itu, Apalagi kita ya Kita apalagi lebih kecil lagi Artinya tadi itu piramid itu ingin Kita ingin menunjukkan bahwa Yang kelihatan di atas itu Orang sahabat itu gini-gini kelihatan di fisiknya Itu yang kelihatan itu sebetulnya Ada cerminan dari sesuatu yang tidak kelihatan di bawahnya Yaitu dunia rasa, perasaan Atau emosionalnya Dan emosional itu itu adalah efek manifestasi dari sesuatu yang lebih besar lagi di dalamnya itu jiwa kolbu gitu nah itu maksudnya alana mungkin bisa dimengerti ya ya jadi porsi fisik itu kecil banget gitu nah kalau kita belajar tentang dunia ilmu pikiran ya ada pikiran sadar itu conscious mind ada pikiran bawah sadar sub, -sub mind ada pikiran supra sadar ya itu sebelih apa lebih bawah lagi itu ternyata yang pikiran sadar itu sangat kecil banget kita gitu. contohnya yang enggak sadar dan pikiran bawah sadar itu sangat luas contohnya kita lambung kita ini Uh, apa, makan uh, ma memproses makanan itu kan gak atas dasar perintah kita dia otomatis saja. kita menyamakan itu perlu dipikirkan dulu cara ngunyahnya gimana enggak, itu udah otomatis, itu juga program-program bawah sadar yang sudah tertanam gitu. kita ngomong sekarang ini kan program bawah sadar ini dasar saya pikirkan dulu, hein? keluar aja itu program bawah sadar, jadi uh, sebetulnya yang mengaruh hidup kita itu lebih banyak yang dari yang tidak kelihatan tiba-tiba kita marah nggak sadar nggak tahu tuh kok bawahannya pengen marah itu karena ada program bawah sadar yang yang bekerja gitu ya gitu jadi yang tidak kelihatan ternyata lebih banyak maka ketika kita mampu masuk ke piramid paling bawahnya yaitu dunia rasa dan bisa masuk lagi ke dunia dunia jiwa maka akan banyak sekali perubahan dalam kehidupan kita yang bisa kita rubah tapi kalau kita terjebak pada zona material saja, zona fisik yang kelihatan Dan kita tidak mau masuk ke zona yang bawahnya Maka hidup itu tidak berubah-berubah Karena memang dunia materi itu ditentukan oleh dunia bawahnya Jadi ya, itu Pak maaf kalau agak panjang jawabannya Ya, mau, Pak. Bisa, -bisa, Pak. bisa nanti dikirim materinya Tadi lah Pak Karena lupa kan <laughs> ya, ya. <tuk> Ini kita direkam Dan nanti juga Ini ada live-nya juga di Facebook Jadi bisa ditulang di di di dan di upload Di Youtube ya insya Allah Kemudian nah, yang kedua nah, pertanyaan yang kedua tadi tentang sabar Sabar ada batasnya Ya sabar kan ada batasnya Jangan orang sabar terus ya Hancur <laughs> Berarti orang yang yang berkata seperti ini tidak belum memahami apa itu sabar. Ya, sabar itu artinya tadi kan sabar itu apa? Menahan diri untuk tidak melakukan hal negatif gitu ya. Tidak merespon dengan sesuatu yang negatif, artinya menahan diri. Bertahan dalam kebaikan itu sabar. Oke. Okay. Contohnya kita kasih contoh lah ada orang Uh, ada orang dihina oleh orang lain Kemudian implementasi sabarnya apa? Implementasi sabarnya itu bukan kemudian dia diam saja gitu sabar itu enggak Sabar itu tidak boleh diartikan sempit dengan diam Atau tidak melakukan sesuatu Itu bukan sabar yang sebenarnya Sabar itu bertahan untuk melakukan hal yang positif saja Atau merespon sesuatu dengan hal yang positif saja Contohnya ada dihina maka dia bersabar gak nggak balik menghina atau gak marah dia dia bilangin, emas itu perbuatan yang baik itu gak baik nanti saya laporkan sama polisi loh kalau gak berhenti, itu juga sabar pak, karena kegiatan itu adalah hal yang positif, jadi sabar itu bertahan pada real positif dalam merespon segala hal, ujian-ujian gitu. itu disebut sabar sabar itu bukan diam, gitu ya beda, oke okay, maka Sabar itu benar tidak ada batasnya karena apa karena memang ujian dalam hidup kita juga akan terus mengalir dalam hidup kita. Kalau orang bilang sabar ada batasnya berarti dia belum sabar. <gifat> <gifat> <gifat> <gifat> Oke, gitu mana Ma mungkin? Aduh, Pak Eri nambahkan, silakan Pak Eri. <gifat> Suaranya Pak Eri masih hilang. Sebenarnya mau nanya Malah Pak. Nah, sekarang nambahkan dulu, baru nanya. <SILENCIO> Bisa sebenarnya gini ya Pak, kalau, kalau ini lebih ini, saya lebih tertarik sebenarnya dalam implementasi sehari-hari ya Pak? Iya. Yeah. Nah, eh, saat ini kondisi kita itu cenderung ke material ke fisik, nah, orientasinya itu ke fisik. Makanya, uh, kita itu kurang kurang edukasi sebenarnya terhadap apa ya uh, SUP ini lah pak gitu. Jujur ya saya pribadi seperti yang disampaikan Pak Anang tadi sabar itu seperti ada batasnya gitu. Sabar itu seperti ada batasnya. Padahal yang dimaksud dengan Sikap-sikap syukur, sabar, ikhlas, tentawakal itu Kalau setiap kita itu bisa betul-betul menjalankannya Dunia ini berasa surga, Pak Iya, benar Dunia ini berasa surga Walaupun ada, ada perjalanan, ada perjalanan, ada musibah, dan segala macam Kalau bisa diatasin dengan SSIT Ya dunia ini berasa surga, gitu ya Kita pasti happy aja dalam setiap kondisi Cuman uh, kita tahulah kan Pak di sekitar kita di keliling kita dalam internal keluarga kita misal semakin lama kan kita semakin bergeser ini semakin jauh dari sikap-sikap tersebut gitu apalagi dengan adanya sosial media orang sangat mudah berekspresi gitu kan uh, sa apa sambut menyambut kadang bercaci maki di dalam media sosial itu sangat mudah dan sangat transparan sekali bisa terlihat jelas itu membuat kita semakin jauh dari sikap-sikap SSIT tadi makanya saya lebih ke ini ya lebih berharap konten-konten seperti ini itu lebih mengimbangi gitu bang mengimbangi hal-hal negatif tadi kemudian Memberikan edukasi ke kita, supaya kita juga bisa menularkan ke keluarga, ke anak, terutama mengajarkan, serta mencontohkan kalau bisa, apa step-stepnya gitu Pak, supaya kita bisa tetap di jalur sabar yang tidak terbatas, di jalur syukur dalam setiap kondisi, ikhlas dalam setiap menerima ketentuan atau ujian atau musibah atau apa gitu yang uh, datang dari Allah gitu kemudian tawakal setelah kita berusaha maksimal kadang-kadang nah, kan orang sering memplecekkan jangan ngapa-ngapain tapi tawakal katanya kan gitu <laughs> sabar tapi seolah-olah merendahkan diri itu kan bukan sabar gitu dihina orang diam dicaci maki diam gitu kan karena katanya sabar, padahal mungkin dia nggak mampu untuk bersikap atau bertindak gitu. Nah, kemudian, apa namanya, bersyukur tapi tidak pada jalurnya dan lain sebagainya. Makanya, seperti kita yang yang sudah sudah dewasa gitu kan pak kan sudah memiliki keturunan keluarga dan segala macam menurut saya pribadi ini sangat sangat penting untuk kita edukasi ke diri kita dan keluarga gitu pak kan supaya generasi kita selanjutnya merasakan dunia ini bukan seperti neraka tapi seperti surga karena orang-orang kita -orang dia itu memiliki sikap-sikap seperti ini gitu pak. Nah yang jadi yang ingin saya gali terus itu adalah apa langkah-langkahnya, kemudian apa yang harus kita latih setiap hari. Mungkin bahkan untuk satu sikap, misalnya kita sabar, sabar itu kita apa yang harus kita latih gitu setiap hari. Kemudian eh, yang kita harus terapkan dalam keseharian, harian yang bisa kita contohkan kepada anak kita, misalnya supaya dia menjadi generasi yang sabar syukur, ikhlas dan kawakal sebenarnya itu sih Pak Supri mungkin Pak Supri Pak Anang mungkin bisa memberi contoh atau edukasi kepada kita atau kawan-kawan yang menyaksikan gitu Pak silakan Pak Anang ditanggapi ini <laughs> oh, makanya saya sering ikuti yang hal-hal seperti ini banyak yang ilmu baru atau ini baru yang saya baru tahu lah gitu seperti tadi bahwa kalau pengertian saya sebelumnya kan bahwa sabar itu ada batasnya seperti Pak tadi juga Pak Supri bisa menjelaskan bahwa sebetulnya enggak ada batasnya karena ujian bagi kita itu juga nggak ada batas. Terus kita diuji. makanya kalau kita sudah membuat batasan dari sabar Seolah-olah kita memang sudah tidak bisa lagi menjalankan SSIP ini Nah, mungkin itu yang pelajaran baru yang uh, ternyata saya bisa ini Contoh, contoh perasaan, uh, apa namanya, yang sabar tidak ada batasnya Bukan berarti kita misalnya ada masalah sama orang Kemudian kita selama ini bersabar, tapi terus digangguin gitu akhirnya kita marah-marah ternyata kita seperti itu. Tapi lain yang dia bisa tidak mengganggu dengan tanpa kita harus tidak sabar tadi mungkin tadi kan siapa sih misalnya diancam ancam seperti dilaporkan polisi dan sebagainya itu bentuk yang sebetulnya bisa yang terakhir tindakan dari kalau kita tidak sabar lagi ya pasrah atau tawakal tadi itu sabar yang paling apanya lah paling jumlah ya. mungkin seperti itu ya, ya. Ya. ya benar pak oke okay, siap, nah, benar semuanya jadi tidak saya komentari <laughs> oke, okay, baik tadi saya sab. Uh, yang saya maksud piramid tadi sih, pertanyaan Pak Anang, saya hubungkan dengan pertanyaan Pak Erdi itu uh, se sebetulnya materi ini untuk menjawab walaupun belum bisa dalam ya, untuk menjawab, kenapa orang tahu tapi kok sulit implementasi tuh? tahu sih ikhlas, tapi kan ikhlas itu sesuatu yang sulit banget mudah dibilang, tapi sulit dilaksanakan gitu. mudah dikatakan tapi sulit dilaksanakan, kenapa sih apa hambatannya yaitu tadi Sebetulnya materi ini untuk menjawab itu. Uh, oke, okay. ini ada ada aktivitas, ada sesuatu kejadian, maka disikapinya dengan apa? Oh, ini harus disikap dengan sabar. Oke, okay, sabar. Berarti sabar itu terjadi kita harus translate dulu sabar kan sabar kan fisiknya program nandiri, oke okay, nandiri. Maka perasaan kita dunia rasa kita harus paham harus bisa memahami sabar itu. Dia harus ditranslate ke dunia rasanya Dunia rasanya itu apa? Oh menahan diri, oke okay. Menahan diri berarti yang kedua dia kokoh, kuat eh, Aku kuat Aku tidak emosi, gitu Itu berarti dia paham tuh Oh dia jiwanya sabar Aku gak emosi, aku tetap orang baik Aku tegar, aku tidak lemah Karena dicaci orang itu, gitu Itu di, difahami oleh dunia rasanya Sabar tadi kan Oh kamu harus sabar, itu di di Di apa? Difahami oleh dunia pikiran, tapi belum di, difahami dunia rasa. Maka, dunia rasanya harus ngerti, maka ditranslate, translator apa di converter ke dunia rasa berupa apa ketegaran kuat, kemudian ditransit ke dunia kolbu. Oh, Allah menjanjikan pahala yang besar bagi orang sabar. <tuh> kemudian yang kedua. Ah, ini ujian Allah ya, oke okay, ujian Allah. Jadi aku harus sabar dan semua ujian Allah itu baik. Ini cuma sebentar aja, gak akan lama gitu. Itu dunia kolbunya paham sehingga dia bisa menerima gitu. Tapi kalau yang kita pahamkan tuh sabar, kamu harus sabar. Cuma otaknya aja cuma pengetahuan, maka dunia rasa dan dunia jiwanya berontak, nggak ngerti gitu loh. Maka nggak selaras namanya maka tadi itu ada piramid tadi oke okay, sabar itu, kalau fisiknya kelihatan gini, tapi dunia rasanya begini nih rasanya, oh kalau begini yang dia pahami, maka dia bisa baru bisa sabar, itu Pak Eri, ya, mungkin nyambung ya tapi emang materinya belum dalam banget, nanti insya Allah kita akan bedah lagi lebih dalam ya, oke okay. oke, okay, izin saya lanjutkan untuk apa ya, ada sedikit terakhir ya sebelum nanti closing statement izin saya lanjutkan dulu Apanya nih, materinya Oke, okay. sebelum kita tutup untuk siang hari ini Dan kita berserah diri kepada Allah Mudah-mudahan jadi wasilah kebaikan bagi ilmu bermanfaat Yang mengubah kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik dunia akhirat Amin Oke, okay, inspirasi tiada keep learning Ya, yeah. keep learning Kita tutup dengan Petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulnya, ya, untuk menambah uh, kuatnya pemahaman dan implementasi SICP dalam kehidupan kita. Baik, oke. Okay. Allah swt berfirman di surat Al-Baqarah ayat 143: Inna Allah binasi larauf rohim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi maha penyayang kepada seluruh manusia. Nah, ini kabar gembira nih kepada kita nih. Jangan sedih, jangan susah, jangan gelisah. Kita punya Tuhan yang dia, Allah, maha pengasih dan penyayang kepada seluruh manusia. Nah, kita di bawah naungan kasih sayang Allah. ya, Ini ada di videonya, dia lus-lus tangan nih. Seorang bayi kenapa tenang? Karena ada ibunya yang menjaganya, yang memastikan bahwa dia terawat dengan baik, bahwa dia disusui dengan baik, diberi makan, diganti popoknya Padahal bayi nggak bisa apa-apa gitu. Harusnya bayi itu gelisah karena dia belum bisa nggak ngapain. Jangankan makan, jalan aja untuk ngambil makan dia nggak bisa. Harusnya bayi itu gelisah. Tapi kenapa dia tenang? Dia kok ketawa-ketawa itu? -ketawa -ketawa karena dia tadi itu. Dia tahu bahwa ada kasih sayang seorang ibu di sampingnya. Gitu. Maka, ketika ibunya pergi, dia menangis. Wee, wee, gitu. Begitu juga kita, ya, kita ini di bawah naungan kasih sayang Allah, dan Allah itu mah hidup. Ya, maka begitulah kita di hadapan Allah. Kita merasa tenang, ya, merasa berlimpah karena yang sedang... Mengurus kita adalah zat yang maha besar Yang memiliki alam semesta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Oke okay, Bapak, Ibu, sahabat semuanya Tetapi Di samping kita Bersandar kepada kasih sayang Allah itu Penting bagi kita juga untuk bersikap adil Bersikap pertengahan Ya Allah juga ngabarkan nih Ngabarkanlah pada para hambaku Bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih nah, diingatkan juga kepada kita disamping Allah Rauh, Fulrahim, penyayang dan mengasih tadi Allah itu azabnya pedih banget kalau udah marah maka penting bagi kita jangan bersandar hanya kepada kasih sayang Allah tapi juga kita harus sadar kalau kita berbuat salah, berbuat dosa itu Allah kalau udah ngazab itu nggak kira-kira di neraka itu itu panasnya aja itu tujuh ribu kali panasnya bumi. artinya kalau lo dengar tapi itu nggak kira-kira. Artinya kita harus juga berhati-hati. Kita harus juga memastikan bahwa diri kita di track yang benar, bukan di track dosa. Ya, ya. Eh, nanti kan Allah, Allah kan penyayang. udah aku salah juga Allah tersayang sama aku, di gitu. Kita juga ingat bahwa Allah itu adil dan Allah juga mengabarkan kepada kita bahwa azabnya sangat pedih, ya, sangat pedih. Ya, maka kita harus membersihkan diri kita dari zona-zona dosa, zona-zona non-SSIP. Ya, zona-zona yang tidak sabar, tidak ikhlas, tidak pasrah, ya, tidak tawakal. Saya lanjutkan. Bapak, Ibu, sahabat, saudara semuanya, Pak Cik, Mak Cik, <guruh> Om, Tante, apalagi nih, Abang, Adik dan semuanya sahabat apapun sebutannya.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 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 2 Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka Yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya Bertambahlah iman mereka karenanya Dan kepada Tuhan mereka lah mereka bertawakal Inilah kalau hati sudah hidup Kalau kolbu kita hidup Kalau kolbu kita terakses kepada frekuensi Frekuensinya Allah maka ketika kita mendengar ayat Allah bergetar hati kita. Ya nangkap pesannya, nangkap pesan cinta dari Allah. Kemudian apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah keimanan kita. Ya, bertambah yakin sama Allah, bertambah yakin kepada Allah dan atas apa yang kita lakukan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan pasrah total totalitas dipasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala inilah orang-orang yang beriman oke demikian bapak, ibu, sahabat semuanya Ya, apa yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini mudah-mudahan materi yang sedikit ini di tengah-tengah kesibukan kita yang sangat sibuk ya sibuk, banyak hal yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi trigger Trigger-trigger kebaikan di dalam hidup kita dan mudah-mudahan salah satu trigger yang bisa mengantarkan kita menjadi pribadi di zona-zona yang bersih, zona fitrah yang itu terakses kepada pertolongan dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Pak Erie, Pak Anang, materinya sudah selesai, mungkin ada yang perlu didiskusikan atau ada yang perlu ditambahkan. Monggo silahkan. 1446 ya oke okay, materi 14, dari Pak Heri 14, Pak Heri 16, pak, pak Heri Pak 17, 17, ya. okay, ya, pak Heri 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, sangat 17, materi 17, 17, 17, 17, 17, 17, mengenai sabar pukus apa syukur ikhlas dan tawakal nah, karena ini sangat bermanfaat sekali ya apalagi bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sejauh ini eh, dari materi-materi sebelumnya yang sudah pernah disampaikan saya juga melatih diri untuk mengikuti apa saja yang eh yang disampaikan di materi seperti syukur. Ada, saya juga lihat di, di ini apa, di materi-materi materi lainnya, salah satu membangun atau meningkatkan energi positif dari eh, apa alam bawah sadar kita, kita itu harus sering seperti berbicara kepada diri sendiri tentang hal positif tersebut. Misalnya, kita menginginkan sesuatu, kita harus memposisikan diri kita, berbicara kepada diri kita bahwa kita adalah pemilik sesuatu tersebut. Misalnya Pak Supri pengen punya sesuatu yang besar. Di alam bawah sadar kita itu sebenarnya kita mampu dan kita akan mendapatkan tersebut kalau seandainya kita memampukan diri kita, tapi kan kebanyakan dari kita ah, gak mungkin lah, aku dapat itu kondisinya aja sekarang seperti ini ah, jauh lah gak mungkin lah, nah, itu yang membuat kita semakin jauh ya Pak Supriya, karena kita membangun alam sadar kita itu di dalam kondisi yang negatif atau semakin menjauhkan tersebut dari harapan-harapan dunia nyata jadi saya coba membiasakan diri, Pak Supri Seperti eh, sebelum tidur Kita berterima kasih tadi ya Syukur itu adalah berterima kasih Memuji, berterima kasih Atas nikmat Allah Memuji dan satu lagi apa tadi, Pak Supri? Bersyukur apa ber Berterima kasih Kemudian memuji Dan, dan memanfaatkan Dan memanfaatkan ya Memanfaatkan nikmat yang telah Allah berikan efeknya ke-ke besok paginya ya, seperti mood booster gitu ya seperti mood booster dan sebaliknya jika sebelum tidur kita itu berkeluh kesah gitu ibarat nah, besok paginya juga seperti itu yang terjadi Artinya memang memang Bukan apa ya, bukan sesuatu yang Nggak nah, mungkin lah gitu Misalnya kan gitu, masa cuma Berterima kasih sama apa gitu aja Kita uh, Jadi orang yang berbeda gitu kan biasanya Tapi kalau dilakukan Dibiasakan, iya gitu kan Pak Sebelum tidur Kita itu kan Dalam frekuensi Yang Rendah, artinya di situ Alam bawah sadar kita sudah Mulai bekerja artinya frekuensi tidur itu kan sudah berada posisi yang menuju alam bawah sadar tadi gitu, Pak. Belum banyak alfa, nah saya kurang-kurang, kurang paham juga. Sufri, ya. Jadi, Saya coba nih, Pak, saya coba, saya berterima kasih, uh, terima kasih ya Allah atas keheninganmu pada hari ini. Aku hari ini berharap seperti ini, engkau mengabulkannya seperti ini seperti seperti ini. Terima kasih Allah, aku masih diizinkan bernafas, jantung masih berdetak dan sebagainya dan sebagainya. Besok paginya mood kita itu lebih baik gitu Pak dalam menjalani hari-hari. Itu hanya contoh kecil gitu. Nah, makanya saya sering tanya ke Pak Supri itu, Pak Supri apa nih yang harus saya latih lagi nih? Nah, saya tanya misalnya gitu. Uh, pasti banyak sih pak banyak hal-hal yang bisa kita latih seperti layaknya saat ini itu kita terlatih untuk negatif gitu pak Subri. kita saat ini kan dengan lingkungan yang lingkungan yang saat ini merongrong atau mendesak atau uh, ngomongin yang negatif gitu misalnya kan itu kan kita sedang seperti sedang dilatih <laughs> untuk negatif. Ya, kondisi kita saat ini ibaratnya yang jauh dari syukur, sabar, telas, dan tawakal itu karena kita terlatih untuk tidak bersyukur, terlatih <laughs> bersabar, terlatih untuk tidak ikhlas kita pas Nah, kita mau balik nih, posisinya. Kita mau meninggalkan itu, kita harus menjadi orang yang sabar, syukur, ikhlas dan tawakal buat kawan-kawan semua yang menyaksikan konten ini saksikan terus konten ini uh, harapannya ke Pak Supri bisa memberikan materi yang lebih dalam tidak hanya teori atau pemahaman-pemahaman tapi juga bisa contoh-contoh keterampilan atau kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita tanamkan dalam sehari-hari sehingga ketika itu terus dilakukan itu akan masuk ke dalam alam bawah sadar batu nah, Mungkin itu aja Pak dari saya silakan. Ya, terima kasih Pak Heri luar biasa ya berbaginya bagaimana sehari-hari bisa menanamkan syukur ya sebelum tidur sehingga memengaruhi mood booster. Ya nanti kapan-kapan kita bahas dengan Sum, narasumber yang relevan itu proses kimianya yang terbentuk apa itu ternyata ada prosesnya itu ketika kita mikir gitu ada hormon apa yang keluar itu ternyata ada itu ilmunya ya oke silakan Pak Anang untuk menyampaikan uh, beberapa kalimat penutup <laughs> sebelum kita tutup acara ini silakan saya berkenalan dengan Pak Heri tadi. Kedengar Pak suaranya? Terdengar Pak, alhamdulillah. Berkenalan dengan Pak Eris tadi, saya juga setelah ikuti materi dari uh, Mas Yusin ini, seperti uh, ini, ingin mencoba menerangkan bagaimana mungkin dulu dulu kan nggak seperti ini, sekarang sudah banyak waktu untuk hal-hal ini saya ingin dan menerapkan betul-betul eh, apa itu mas, kemudian apa tadi sabar, syukur, ikhlas dan pasrah ini hmm. yeah. kita apa dalam perjalanan sehari kita. Uh, kita tidak uh, uh, utama lebih-lebih kepada bersyukur itu, ya. materi yang pertama kali yang kita inginkan itu, saya samakan sama Pak. Apa tadi, Pak tadi, tidak mau kawan juga coba untuk uh, mensyukuri, ya, dengan cuci pakan, maupun maupun uh, ada yang tidak bisa juga gitu. Memang ada pengaruh ke apa yang merasakan itu, kita bisa lebih optimis lah dalam apa dalam menjalani hidup eh ke, ke, ke, apa kemudiannya gitu. Ya. bukan e, bahwa kita itu tidak sendiri gitu ya. Gitu. Tidak sendiri tetapi Tapi, e, ada Allah oh, setiap kita ada Walaupun mungkin yang Bapak sampaikan, cobaan itu akan datang terus. Ya. Ada pentingnya makanya kita tidak sabar tidak tidak ada takdirnya itu pentingnya harus bagaimana mengimplementasikan kesawaran dalam bentuk yang lain kan, seperti itu. itu insya Allah kita akan mencoba sampai uh, apa namanya ya betul-betul mendekati lah. walaupun mungkin kajiannya belum begitu dalam ya tetapi kita mencoba yang yang semampu kita dulu jadi saya pikir ini sangat bermanfaat obrolan-obrolan seperti ini bagi saya sendiri pribadi terutama bagi Pak Supri, Pak Eri dan kemungkinan yang nonton hal ini gitu. Karena belum tentu Pak eh, kita menonton dan meresapi seperti yang kita rasakan. Ada juga orang oh, panjang kali ini ganti yang lainin kan, seperti itu kadang-kadang. Nah, itu jadi inilah yang yang saya terima ya, saya terima dan kita akan mencoba melakukan yang seperti ini gitu. Itu aja mungkin, Pak Supri tambahannya. Siap, terima kasih Panan luar biasa, ya, atas respon, masukan dan penyemangat ya bagi terus terselenggaranya acara-acara eh, seperti ini ya, konten-konten seperti ini. Eh, Pak Heri, Panan Pak dan teman-teman bapak ibu semuanya, eh, memang ini acaranya, insya Allah habis Jumat ya, setiap habis Jumat kita juga mencari keberkahan Jumat dan kemudian saya juga berusaha untuk meningkatkan kualitas acara ini salah satunya dengan saya e, berusaha untuk tandem dengan sahabat-sahabat yang lebih ahli dari saya ya e, dalam beberapa topik gitu ya nanti kita akan undang kita akan diskusi dan berbagi nah, salah satu semangatnya adalah yang dibilang Pak Eri di awal tadi ya dunia sekarang kan Isinya kita udah terlatih untuk yang negatif. Apalagi ada medsos media sosial, maka mudah-mudahan kita bisa sedikit memberikan kontribusi yang positif di tengah-tengah arus yang negatif. Ya, dan itu mudah-mudahan kita berharap menjadi wasilah dari kasih sayang Allah, dari pertolongan Allah dalam kehidupan kita karena kita senantiasa berbuat baik kita. Gitu ya daerahnya di digital ya kita ketemu nggak bisa ketemu langsung sih lah terus kemana ya ketemu lewat lewat zoom nggak nah, bisa ke Pak ya sana-sana ya ketemu lewat zoom dan ini ini faidah atau berkah juga dari COVID ini pak Anang. Jadi bisa ada zoom zoom ntar ini salah satu bentuk ya bahwa ternyata memang takdir Allah itu pasti ada sesuatu di belakangnya ya kita nggak boleh ketemu lewat fisik dan Allah bukakan, ketemu waduhin dan mudah gitu Allah wa'alam dan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah semuanya itu Oke, Bapak, Ibu, Sahabat, Pak Anang, Pak Heri kita tutup acara kita ya nah, mudah-mudahan bermanfaat. mohon maaf sekali lagi saya adalah orang yang sangat terbatas dalam hal ini dan materinya adalah materi yang dalam banget sebelumnya sebetulnya dan mudah-mudahan ini bukan akhir tapi ini membuka pintu bagi kita untuk bisa mengakses apa itu sabar, syukur, ikhlas, dan pasar dalam kehidupan kita ya. Ini pintu pembuka saja Dan kita selanjutnya bisa belajar lebih banyak kepada para ustadz Merenungkan di dalam kehidupan kita Berusaha menerapkan dan akhirnya mengubah kehidupan kita menjadi kehidupan yang lebih baik Demikian kita tutup dengan doa Kakartil majlis Subhanakallah maubiandik Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anang Pak Heri Ya makasih semuanya ya Ketemu Ayuh. lagi di Ya, tapi nanti malam kita ada acara juga nih Pak Acara PMK Apa oh, Pak Heri PMK? Podcast Masa Kini Ya, hostnya adalah Pak Heri Hostnya Pak Heri ya Oke. Terima kasih Pak Heri, saya tutup ya Pak Anang ya Saya tutup uh, Zoom-nya